Halo semuanya, kembali lagi di channel Anda, Nabi Dan di video kali ini, saya akan off-road kembali menggunakan Mitsubishi x sesuai dengan request viewer. Oke, okay. let's try off-road with a Mitsubishi x Oke, okay, langsung saja ya, kita menuju ke jalan ke Kampung RT45, ke Gang. ya kelewatan Oke, kita masuk ke gang RT 045 kuat gak nih? kuat lah udah pasti bici-bici <laughs> expander Oke, sekarang kita coba lagi di jalan yang sini ya Oke sekarang kita coba di jalan yang sisi sini wuih kuat juga ternyata mantap mantap Oke teman-teman terima kasih telah menonton video ini hingga akhir dan sampai jumpa di video yang berikutnya terima kasih telah menonton